Setiap pasangan suami istri mempunyai cara sendiri untuk menjaga rumah tangga mereka Sama seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Keduanya memilih tak mengecek ponsel pasangan Nggak pernah sama sekali karena gue juga gak pensi ngeliat-liat handphone orang Kata Raffi Ahmad di channel youtube milanir kado yang dikutip Jumat 12 Juni 2020 Raffi sendiri sudah memberitahu Gigi, sapaan akrab Nagita password untuk mengakses ponselnya. tapi dia juga mewanti-wanti sang istri agar jangan kaget jika menemukan hal yang tak diinginkan. ini password gue sekian. gue ngomong lu mau lihat silakan. ya kalau misalnya ada sesuatu apa-apa, lu siap atau enggak? gitu aja, ujar gue. hal ini maksud Raffi Ahmad adalah ketika Nagita Salvina memergoki pesan dari perempuan. Diakuinya, ia mempunyai banyak teman perempuan Ya, gua kan memang sering ngobrol sama cewek-cewek ataupun apa dari hal yang kecil, kata dia Host tayangan bos ini tak ingat Nagita Salvina menaruh rasa curiga hingga menyebabkan kesalahpahaman. Begitu pula sebaliknya, mereka pun memilih untuk memberikan privasi dan percaya kepada satu sama lain kalau salah sangka dari ya ribut gua males nih gigi pun sama ucap rafi sekian informasi yang dapat kami sampaikan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami